Halo, sampai berjumpa kembali dengan Pak Diksi di sini. Pada kesempatan kali ini, Pak Diksi akan menjelaskan yaitu uh, muatan matematika yang berjudul "Penjumlahan Tiga Buah Pecahan" uh, berpenyebut sama. Oke, adik. Uh, sebelum kita menuju ke materi. Madisy akan mencoba untuk mengingat-ingat ulang lagi ya, uh, di mana letak sebuah pembilang dan di mana letak sebuah penyebut. Baik, di sini Madisy akan mencoba untuk membuat uh, pecahan Ya, kira-kira mana letak pembilang dan mana letak penyebut? Ya, coba diperhatikan. Ya benar sekali ya ini adalah letak pembilang sedangkan yang di bawah adalah letak penyebut nah anak, -anak uh, sudah ingat sekarang baik kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu penjumlahan tiga buah pecahan berpenyebut sama ya seperti ini Mbak diisi ambil contoh soal contoh soal misalnya di sini ada satu 4 ditambah 2/4 ditambah 3/4 berapa baik anak-anak ya, coba ditamati ya di sini ada ya di sini ada penyebut yang sama jika kalian sudah menemukan penjumlahan ya baik penjumlahan maupun pengurangan kan misalnya ya kalian langsung e, fokus pada bagian yang ada di sini ya yang di atas yaitu pembilangnya ya jadi penyebutnya Pak Dixi ganti di bawah ya pembilangnya kita jumlahkan satu te, sorry, satu tambah dua tambah tiga ah, penyebutnya kok tetap iya, karena sudah sama jadi penyebutnya tetap maka anak-anak tinggal menghitung, melihat pembilang ya, jadi 1mbah 2mbah 3 berapa 1mbah 2 3 3mbah 3 6 betul sekali anak-anak jadi nilainya adalah 6/4 ya nilainya ada 6/4 ya Oke Nah sampai di sini apabila anak-anak belum uh, memahami, atau ingin mengajukan pertanyaan silakan kalian uh, Berkomentar di dalam komentar Di bawah ini Terima kasih Sampai jumpa Sampai bertemu pada Pembelajaran-pembelajaran yang lain Terima kasih